di HP Infinix guys baik sahabat untuk cara mengadakan sebuah aplikasi di HP Infinix langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi playstore ya guys ya kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi playstore kemudian jika sudah masuk kita ketikkan di kolom penelusuran ya guys ya kemudian di sini kita ketikkan app cloner guys ya kita langsung aja cari ya guys ya Baik sahabat sini ada banyak sekali aplikasi untuk mengandakan ya guys ya Kita pilih saja aplikasi yang bernama beberapa akun, akun ganda dan ruang paralel guys ya Paralel Baik guys kita klik saja aplikasi yang ini guys ya Kemudian langsung saja kita pasang aplikasinya guys ya Baik sahabat sambil menunggu aplikasinya terdownload atau terinstal bagi kamu yang baru bergabung di channelnya Tutorial Official ya guys ya. Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Baik sahabat, kita tunggu sampai paket penginstalannya selesai ya guys ya. Sudah 94% oke. Okay. Paket penginstalan oke, aplikasinya sudah terpasang. Langsung aja, kita buka aplikasinya, guys, ya, untuk mengadakan aplikasi. Guys, berarti sini kita terima aja, guys, ya, kita klik yang ini, ya, guys, ya. Oke, kita tunggu kemudian untuk mengadakan sebuah aplikasi di sini ada tombol plus, guys. Kita tekan tombol plusnya untuk memilih aplikasi mana yang ingin kamu gandakan, guys, ya. Sebagai contohnya di sini saya akan mengadakan aplikasi Facebook Lite, guys ya. Saya akan membuat beberapa aplikasi Facebook Lite dengan beberapa akun, guys ya. Kita klik tanda plus yang ini, guys. Kemudian di sini sedang menambahkan, ya guys ya. Sedang menggandakan aplikasi. Kita tunggu loadingnya sampai selesai, guys ya. Oke, oh, guys jangan diskip skip ya, guys ya, agar tidak ada kendala ya, guys ya. kita tunggu loadingnya. Nah, aplikasinya sudah tercloning kemudian maka secara otomatis akan terbuka aplikasi Facebook lite ya guys ya kita kembali guys kita kembali terlebih dahulu oke kita keluarin aja nah ini adalah cloning aplikasinya guys ya kita ubah namanya terlebih dahulu guys ya kita ubah namanya terlebih dahulu agar tidak kebingungan ya guys ya misalnya contoh di sini pun satu bisa kita konfirmasi Kemudian, jika kamu ingin mengkloni sebuah Facebook uh, Live ini sampai beberapa akun, kamu tinggal klik plus yang ini lagi, ya guys. Ya, kemudian kita klik yang plus yang ini lagi, kemudian kita tunggu deh, guys, sampai beberapa saat hingga paket kloningnya selesai, ya guys. Ya, hmm, hmm, hmm, jadi disini kamu bisa menambah uh, sampai beberapa aplikasi kloning, ya guys. Ya, untuk uh, beberapa akun juga bisa, guys. Ya, jadi nggak cuma akun satu doang, guys ya. bahkan sampai bisa banyak akun di sini, guys ya. baik sahabat, ini dia cloning yang kedua ya, guys ya. kita ubah namanya agar kamu tidak kebingungan ketika membuka uh, aplikasinya akun yang mana nih mau yang dibuka gitu ya, guys ya. kita ganti namanya. eh akun tadi akun satu ya. kita akun 2 kita klik konfirmasi, guys ya. Nah, akun 2 akun satu akun 2 dan kamu bisa menambahkan sampai beberapa -be cloning di sini ya guys ya sampai beberapa akun juga bisa di sini guys ya nah sahabat caranya cukup mudah sekali kan guys ya cara menggandakan aplikasi di HP Infinix guys wah yang tentunya gratis guys ya guys ya <kisses> mantap sekali guys nah bagi bang guys nih yang baru bergabung di channel Porello Official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Porello Official